Beginan nama turun Kulum dalam luka Maramun utus dalam mo kota Sumatera Selatan menyimpan kekayaan seni budaya lokal yang beragam. Meskipun menunjukkan kecirian yang sama dengan daerah lain, tetapi tetap memiliki keistimewaan, paling tidak dari sisi bahasa yang dipakai dan irama atau tembang cara menyampaikan sastra tutur tersebut. Dari puluhan suku yang berada di Sumatera Selatan, satu di antaranya adalah pedamaran yang merupakan bagian dari suku penesak dan bermarga Danau. Marga Danau merupakan salah satu suku selain suku Kayu Agung, suku Bengkula, suku Pegagan Ulu suku Satu, suku Danau Teloko, suku Sirah Pulau Padang, suku Jejawi, suku Pampangan, suku Keman, suku Pangkalan Lampan, dan suku Tulung Selapan. Saat ini, Penamara merupakan satu wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di dalam wilayah Kecamatan Pedamaran terdiri dari 14 desa yaitu Pedamaran 1, Pedamaran 2, Pedamaran 3, Pedamaran 4, Pedamaran 5, Pedamaran 6, Sri Nanti, Sukadamai, Sukaraja, Cinta Jaya, Burnai Timur, Menang Raya, Lebuh Rara, Sukapulih, dan Rangkui Jaya. Masuk ke Musi Rawat Damaran ini dulu uh, administrasi kemargaan Marga Danau jadi pemerintahan Margadana wilayah Margadana disebut pedamaran itu. Nah Marga Danau ini kan wilayah yang sudah tua. Jadi kami menemukan beberapa data atau tulisan yang isinya itu eh, daftar nama-nama pemimpin di Margadana. Jadi pemimpin di Marga Danau itu. Sejak adanya pemerintahan di tahun 1764, artinya ini sudah tua. Tidak menutup kemungkinan pedamaran ini di bawah tahun itu sudah ada kehidupan, sudah banyak masyarakat. Terbukti misalnya secara marga yaitu marga danau, kesukuan itu adalah kesukuan peneka. Suku penesa itu membawai marga-marga, marga danau, marga meranjat, marga beti, marga tanjung batu itu saudara-saudara sekandung lah satu suku kami itu suku Penesak suku Penesak itu disebut Penesak itu ternyata dalam cerita tutur dan ada catatan lembaga adat Tanjung Batu itu pernah ada catatan bahwa suku Penesak itu asal kata dari Penesak dan Penesa itu bahasa dari Thailand Selatan kalau disebut Provinsi Sukatani Jadi Penesa itu sebuah kalimat Sebuah penggalan, ciri khas wilayah Di sana itu Sebagai orang yang jujur Cerdik, pintar dan setia Itu arti Penesa Nah maka ya barangkali Masyarakat Penesa Ya memang seperti itu Singa pisang Jangan kalah dari Surang yang barat nih buang, sebagai bagian dari rumpun Melayu, orang pedamaran juga menggunakan pantun sebagai media menyampaikan isi hati. Pantun di pedamaran disebut incang-incang, yang cirinya tak ubah pada pantun pada umumnya. Empat baris dalam satu bait, bersajak abe-abe. Dua baris awal berupa sampiran, sedangkan dua baris terakhir merupakan isi. Namun, ada kalanya dalam satu bait incang-incang merupakan isi. Semua tidak diketahui secara pasti. Sejak kapan tradisi incang-incang tumbuh dan berkembang pada masyarakat pedamaran? Namun menurut para tokoh masyarakat setempat, incang-incang telah ada sejak adanya masyarakat pedamaran. Jadi kelihatan ini atau bersama dengan adanya budaya di sini, budaya di sini. kalau cerita budaya dan adat itu sama dengan itu manusia ada. Hmm. Jadi kalau kita merujuk kepada literatur sejarah Marganandau ini, itu sampai hari ini sudah 260 tahun 260 umur Marganandau ini yang bisa tercatat adanya dokumen atau alat tepat segala macam. Jadi artinya setelah dua Raja Palembang pertama, kemudian ada ada tujuh Sultan di antara Sultan itu di sini ada. Nah, artinya ketika ada eksodus dari suku meranjat suku penesak masuk ke sini karena tergiur dengan hasil alam yang berupa nama, rotan, kayu dan segala macam dan suasana itu masih nampak dan terasa sampai hari terutama di dalam penyajiannya incang-incang seringkali diawali dengan kata incang-incang misalnya incang-incang pelanduk, pelanduk bawa rempoh, malam-malam tak tidur, mikirkah tudung bulu. Ditinjau dari isinya, incang-incang terbagi tiga jenis, yakni incang-incang pergaulan, incang-incang nyeding sukat, incang-incang tentang kehidupan dan keagamaan. Selain itu, incang-incang tampil pula pada saat ibu-ibu sedang menganyam tikar purun dan ketika mereka sedang menidurkan seorang bayi atau kegiatan doi-doi adeng. Ade boda muang, orang tua tak agak, mana kecil kecilan. Belum pacar mencari Bang dong ngolapong Mpa mau burung ngelang Ngamoto jajo, jajo Belum dapat tinggeran Incang-incang di pedamaran saat ini masih berkembang. Rata-rata warga pedamaran baik yang tua maupun generasi muda mengetahui adanya sastra lisan incang-incang. Hal ini dikarenakan incang-incang mudah dipelajari dan ditampilkan. Kan di pedamaran ini memang sekali lagi menara daging. Bahkan setiap 17 itu jadi pesta rakyat. Bikin panggung lomba incang-incang. Hadiah ini bukan cuma ketika nilai keluar. Hadiah ini orang simpatik mendengar pun kasih hadiah disabar. Hmm. Jadi sebanyak itu pelaku jangan jangan itu semua gembira karena hadiah semua hmm. itu suksesin. Iya iya iya. Ya. Ya. Nah jadi maksud saya yang penggerak spontanitas ini rasanya 50 tahun ke depan tidak khawatir. Kalian ada referensi referensinya memang sastra tulis dengan namanya puisi, syair. artinya itu memang sudah bagus secara ilmiah ada kesesuaian dan matching dengan seni sastra kultur yang ada di sini Alang kelemah ubur genter dimakan orang limo adik payu berpikir Nga disni jangan nak lamo, Dimakan orang limu Laju nak kayu Nga disni jangan lamo. Siapa yang kau tunggu Laju nak duku Kebanyak ikan lele, siapa kau tunggu, jodoh jangan nak milih Sebagai bentuk seni budaya lokal yang menyimpan kearifan, incang-incang haruslah mendapat perhatian yang utama Incang-incang yang terkadang menampilkan sindiran-sindiran sindiran yang jenaka berpeluang dikembangkan sebagai media pertunjukan dan media komunikasi yang bersifat mendidik atau edukatif. Pembinaan-pembinaan dalam pembentukan sanggar-sanggar seni tradisional atau melalui pendidikan sekolah misalnya menjadi penting dalam rangka pelestarian. Selain itu, kegiatan-kegiatan lomba dan pergelaran-pergelaran seni budaya tradisional juga menjadi bagian yang perlu diagendakan secara maksimal dan terkonsentrasi oleh pemerintah daerah, pemerintah ilir dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Oh, ya. Baju nak melih baju Singa nak ngamik paku Lemak nak si judul Kita hidup bersatu oh. Singa nak ngamik paku Aku tidak mau rawo, lemak kita gitu bersatu, sayang aku tu Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. pak Hahaha. Hahaha. akulah tu <tuh> <tuh> <tuh> Cuma badan tu o badang badang tu anu lain tutur Kenerang mek badang Rang nama Padri, tinggal nama metenor para perudangan reti. Yuk, anak kerisuh! Jalan kaki kayu, jangan lupa ngamet bulu, undesi di bawah aku Hekat barat ningsu. Jalan Jangan lupa ngamet bulu. Di ngame mana sawah kalau barat mengasuh tak ada. Aku lah cepat marah, nemerang ke lorong basah kalau anak melikat tak ada. Aku lah cepat marah, muncinya silam mati dapur. Kenang Malika Poh Tenang anak ngame Padri Mundio la Madinapor Melida kita nasi